Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 4 yang hebat Sobahu khair Kaifah halukum Natamanaikum Fiha'ala tisihati wal afiyah Tentunya kabar anda baik-baik saja bukan? Nah Kali ini kita akan belajar tentang Kemuhamadiahan KMD di kelas 4 Bersama Ustazah Lulu dan Ustazah Nufiyah dalam arti dan lambang pemuda muhammadiyah untuk itu yuk kita baca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kali ini yuk kita perhatikan video berikut ini anak-anakku kalian perhatikan gambar lambang pemuda Muhammadiyah gambarnya adalah Melati Melati adalah bunga khas Indonesia oleh karena itu pemuda Muhammadiyah senantiasa menunjukkan sikap setia kepada bangsa dan negara di bagian bawah ada tulisan pemuda Muhammadiyah Nah, nanti setiap setiap bagian akan kita bahas satu persatu ya. Lambang Pemuda Muhammadiyah adalah setangkai kuncup melati dengan daun di atas pita yang tersemboyan Tabibul Khairat yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan bagian bagian lambang pemuda muhammadiyah kalian perhatian mulai dari atas yang paling atas adalah setangkai kuncup melati di bawah kuncup melati ada daun berjumlah dua lembar di bawahnya atau kuncup melati itu menumpang di atas pita dan di pita itu ada tulisan atau semboyan "Fasta Bikul yang artinya berlomba-lomba dalam kebajikan atau kebaikan. Makna pada bagian lambang atau setiap bagian lambang pemuda Muhammadiyah. Yang pertama kalian perhatikan di situ ada bunga melati. Bunga melati melambangkan kecintaan dan keharuman. Jadi, pemuda Muhammadiyah harus eh, memiliki kecintaan dan bau harum ya, harum dalam segala hal. Bagian yang berikutnya coba kalian perhatikan di situ ada tangkai melati berjumlah satu maknanya melambangkan jiwa yang bersemangat tauhid mentauhidkan atau mengisahkan Allah ya di atasnya tangkai ada kelopak bunga berjumlah enam nah maknanya apa uh, kelopak bunga berjumlah 6 maknanya yaitu melambangkan rukun iman yang 6 itu ya. Bagian yang paling atas adalah kuncup bunga berjumlah 5 yang melambangkan rukun Islam ada lima itu anak-anak. Syahadat, salat, zakat, puasa dan Haji, begitu anak-anak. Bagian berikutnya adalah daun berjumlah dua lembar, yang maknanya melambangkan dua kalimat syahadat atau syahadat. Tain yang bunyinya: "Ashadu Allah ilaha illallah." wa anna Muhammadar Rasulullah Nah, bagian berikutnya anak-anak, kuncup melati atau bunga melati itu berada di atas pita. Pita itu melambangkan Kegembiraan dalam beragama Jadi ketika kita mengurus agama Allah Itu dengan rasa gembira Nah seperti itu ya Sehingga kita mendapatkan uh, nilai ibadah Dan pahala dari Allah Dan yang terakhir anak-anak Itu di dalam pita Itu bertuliskan Uh, tulisan Arab yang berbunyi fastabikul khairat Yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan Hal itu melambangkan semangat pemuda Muhammadiyah Dalam melakukan kebaikan atau kebajikan Nah itu anak-anak uh, makna dari lambang pemuda Muhammadiyah Alhamdulillahirrohim alamin anak-anakku kita telah mempelajari arti dan lambang uh, pemuda Muhammadiyah Ya, Ustazah ucapkan syukron kasiron, tetap sehat dan semangat dari rumah Subhanul yaum Pemuda hari ini adalah pemimpin besok hari Nah pesan Ustazah sebagai calon pemimpin kamu tetap harus sholat lima waktu Membaca Al-Quran Belajar selalu belajar dan hormati serta bantu kedua orang tua Serta hati-hati dimanapun kalian berada Covid masih berkeliaran jadi tetap harus hati-hati alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh